Her Friu Ting Ting Yes Her Friu Ting Ting Yes Ria Three Me tonight Let's go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 Informasi yang pertama di sini, ada kegiatan eye tinting hari ini bersama dengan Ayah Roja dari Li Brebes. Masya Allah, cantik banget si teh! Di sini, eye tinting terlihat sangat natural, nih menaiki mobil terbuka, dan dengan rambut terurai serta baju berwarna putih dengan senyumnya yang sangat lebar. Eye tinting berbaur bersama dengan masyarakat dan juga teman-temannya di sana. Ayu Tinting akan siap-siap nih Untuk syuting Perdana lagi Tontonan Ayah dan juga Ayu Yang memang hadir setiap Sabtu dan juga Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat Dan inilah kocaknya Ayu Dan juga Ayah rejal Saat syuting Ayah dan juga Ayu Dan informasi terbaru nih Untuk sahabat semua di rumah Khusus untuk kegiatan Ayu Tinting hari ini yang Menurut jadwal, ITTing akan of air di salah satu kota yaitu Bandung, hari ini 5 bulan 3 2023 ya ITTing akan hadir bersama dengan artis-artis v atas lainnya Di Bandung, dalam acara Yang sangat spektakul Pemirsa Dan inilah jadwal manggung ITTing ITTing akan hadir Malam ini di Bandung Pemirsa, di lapangan Full seni, Bandung dipersembahkan oleh bank BJB Telkomsel dan sun bagi sahabat semua di sini ada ronda macamnya ya Ayu Ting akan hadir malam ini 1900 Waktu Indonesia Barat dilanjut dengan Rare Boy gang bagi sahabat semua jangan lupa nanti malam ada Ayu di Bandung ini Ya Allah dinotik teh Ayu tulis Agustian Shah. dan inilah penampilan Ayu hari ini ya yang akan bersiap-siap nih menghibur sahabat semua di Bandung hari ini. Semoga sukses dan semoga lancar amin ya Robbal Alamin. Berita selanjutnya juga yang tak kalah menghebohkan di sini Boy William memberikan klarifikasi dan juga memberikan penerangan mengenai hubungannya bersama dengan Ayu Ting Ting di acara bersama dengan Atta Halilintar sini banyak sekali pertanyaan yang luar biasa yang Atta berikan kepada Boy William dan dijawab dengan sang lugas bahkan ceria banget nih oleh Boy dimana di sini Ata menanyakan bahwa kedekatan Ayu dan juga Boy seberapa dekat dan di sini Boy menjawab sangat dekat dan berapa kali komunikasi dalam sehari every Day Wow setiap hari mereka berkomunikasi sepertinya ini lebih dari seorang teman bahkan seorang sahabat nih ya. dan di sini Boy diberikan pertanyaan lagi tiga kata untuk ayu ting ting dan disini jawaban dari boy yulian sangat mengemaskan ayu ting ting telepon aku malam hari ini wah wah sepertinya mereka memang sudah intensnya untuk berkomunikasi boy dan ya juga ayu ting ting memang sudah tidak diragukan lagi nih kedekatannya akan sama semua semoga nih hubungan ayu dan juga boy makin lancar makin dekat dan pastinya makin baper aja nih orang-orang yang melihatnya ya dan banyak sekali ini komentar-komentar dari para sahabat melihat kedekatan mereka berdua bersama dengan Boy. Salah satunya dari IUNI. Inilah alasan seorang Boy William sebagai sesama artis di Indonesia. Kalau analis ya, sebagai cangnya beda lagi dah artinya. Sangat sayang. Udah tayang di Youtubenya, BW Mbah Cus Nonton. Kamu sudah nyaman sama Boy Ayu? Kalian pikir mungkin kalian tidak bisa menikah karena suatu hal. Tapi sebenarnya kalian cocok karena kalian sering ngobrol dan nyaman. Karena pada dasarnya hubungan itu ngobrol terjalinnya komunikasi antara lawan jenis nih. Kata-kata pamungkasnya "Come to <laughs> Kata-kata pamungkas dari Boy William ya untuk Ceng ya Ayu Tingting. -ting. Boy, ayo sekarang semenjak dekat sama Ayu, ngemesin ya, gemesin ya. Gemesin <laughs> banget memang ya. Boy terlihat lebih fresh, tambah cakep sekarang mungkin karena hati dia udah di titik happy banget kali ya. Beda banget pas di podcastnya salah seorang temannya. Pokoknya di sini ya podcast Boy sangat fresh luar biasa. dengan keceriaan dan jawabannya sangat gemonsin. Karena jawaban dari Boy William sedikit tidaknya membuat hati Atta luluh juga sambil tertawa bersama nih. Wah nya atau juga sudah melihat Ibu Bu Bu Cinta di antara Boy dan juga I Namun mereka mungkin masih ragu untuk mengungkapkan ini pemirsa. Dan semoga dia jika ada yang dekat di satu sama lain tidak ada rasa cemburu, bahkan persahabatan mereka bisa langgeng selamanya. Oke, sampai semua selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin sampaikan dan Mimin sajikan menghibur. Dan pastinya ini meminta juga untuk para fans Ayu dan juga para sahabat yang setia menonton podcast dari Boy Ayu dan Oke selamat main. semua selamat beraktivitas kembali, selamat berhari libur. semoga kita semua selalu berlimpah rezeki dan selalu sayang dengan orang-orang di samping kanan kiri kita ya. Oke selamat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayu juga semoga lu happy. Thank you. juga semoga lu happy. Thank you. juga semoga happy. For her. For her. For her. For For her. For her. For her. For Yes. Me tonight. Oh. Oh. It's your chance to be ruthless I forming and walking straight my and you can kita hari ini nanti tungguin di BW Ini nyolong mobil apa guys? Bukan, di mobil kamu bro, yang baru memakai ini sama-sama, ini baju mo putih. Ya, mobilnya ternyata sama juga. <laughs> nanti tunggu di BW ya, sama Aha. Ya, tunggu di Aha. Aha, tunggu kelelep Aha BW, AH BW. Yeah. seru ini. Nanti syuting kita hari ini. Nanti tungguin di BW ini. Gini. Nyolong mobil Atta, guys. Bukan di mobil kamu, bro. yang aja baru memakai ini, sih. <laughs> sama-sama. Ini baju mo putih. Ya, mobilnya ternyata sama juga. <laughs> nanti tunggu di BW ya sama Ahak. Ya, tunggu di Ahak. AHA tunggu kolab Ahak BW. Seru yeah. ini.